USD CAD bullish. Waspadai sedang tertahan. Harga USD CAD kembali tertahan tetapi bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27386 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.27217. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212